Sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan like video ini kalau kalian suka. Ajukan pertanyaan di kolom komentar nanti kita akan buatin videonya dan akan membahas secara akan membahas dan supaya bisa membantu kalian. Oke teman-teman langsung aja kita bahas. Di sini udah ada lensanya. Di sini ada lensa zoom kan Bukan terlebarnya 4 sampai 5,6 diri dilengkapi dengan motor image stabilizer dan image stabilization dan stepper motor. Di sini sudah kelihatan ya. Di sini um, bentuk lensanya seperti apa? Untuk ukuran tutup lasannya di sini 5.8. 5.8. Dan salin 5550 ini udah dilengkapi dengan stepper motor yang kelebihannya itu autofokusnya itu cepat, kemudian untuk pengambilan fokusnya dia nggak berisik, jadi dia silent, terus autofocusnya cepat dan misfokus, enggak ada misfokusnya Kemudian di sini udah dilengkapi dengan image stabilization, di sini udah ada. Um, autofocus dan manual fokus. jadi kan bisa setting aja sendiri kalian bisa setting aja sendiri mau dipakai autofocus atau manual fokus sesuai kebutuhan kalian biar lebih maksimal kalian bisa pakai manual fokus karena kalian bisa tentuin sendiri fokusnya yang seperti apa dan bisa menghasilkan bokeh seperti apa kalau kalian mau pakai stabilizernya kalian tinggal on yang disini disini udah kelihatan ya kalian bisa onin, kemudian kalau kalian nggak mau pakai, kalian tinggal turunin aja geser ke bawah. dan di sini udah dilengkapi dengan ring zoom seperti ini ya. jadi panjangnya seperti ini. oke. yang atas untuk ring um, fokusnya. kemudian untuk um, lensa STM Lensa DS di sini lebih dominan ada ring silvernya di sini ya. Kalau lensa USM yang L series kemarin yang habis kita review bedanya, STM dan USM lebih identik dengan ring merah di bagian lensanya. seperti di bagian lensanya untuk beratnya dia termasuk ringan juga, nggak terlalu berat banget dan dia bodinya slim jadi bisa ditaruh di dalam tas itu nggak muat banyak tempat dan untuk dipakai di low light dia um, masih bisa fokus untuk mencari fokus di low light dan kalau misalkan dipakai buat di low light itu si agak unah juga tapi di kekurangannya itu ada kelebihannya kelebihannya otak fokusnya cepat ketajamannya juga oke okay. kemudian ada dilengkapi dengan instabilizer lensa ini bisa dipakai untuk kamera di APS c dan bisa juga eh, masih di di kamera di ASLR oke teman-teman langsung aja kita coba Oke okay, teman-teman, di sini kita coba pakai lensanya. Di sini nggak um, kita zoom ya, bisa kelihatan di sini. Ini masih di settingan normalnya, belum kita zoom. Di sini mau kita coba foto di lensa kitnya yang di depan itu. Oke, okay, mari kita coba. Dulu. Hasilnya seperti ini. Ini kita pakai diafragmanya 4,5 mari kita coba zoom. Ini zoom setengah, ya zoom setengahnya. Oke, kita coba di sini. Kita fokusin detiknya. Hasilnya masih tajam dan belakangnya itu masih blur. Kalau kita coba zoom paling, nah ini kelihatan detailnya. Dia nggak ada suaranya, nggak ada suara bisingnya. nah jadi waktu dia cari fokusnya itu nggak ada kayak kebisingan kayak suara yang di apa ya kayak krek krek gitu kan biasanya ini kita coba yang paling polnya lagi di bagian bodinya apakah dia akan tajam coba kita naikkan iso nya kemudian kita pakai satu respet nya 20 kayaknya hasilnya ya dan coba kita zoomnya dikit aja Oke, kita coba ini hasilnya seperti ini. Dia masih tajam. Ini akan kita tampilkan, kemudian mari kita coba di sini. Kita pakai F-nya. kita pakai F5,6 kita coba di sini dia masih tajam selain so, seperti ini ya tadi review dari pemakaian saat ini baru model 50 dan buat kalian yang mau pakai buat foto wedding, ini cocok banget apalagi kalau kalau ambil momen di momen momen akad atau kalian momen di apa ya kayak um, momen momen kudungan tuh atau waktu resepsinya itu kan ada adat lainnya kalian coba pakai ini atau kalian mau pakai buat trip fotografi bisa juga motor gitu bisa juga kayak ada motor gitu kan, itu masih rekomen banget karena kita juga karena pakaian yang ini buat kita ambil foto-motor dan terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka, kalian subscribe dan klik tombol loncengnya untuk dapat notifikasi terbaru dari video kita mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan saat penyampaian kalian bisa benerin aja di kolom komentar Asia, diri. Terima kasih baik -baik yang, yang baru yang baru pertama kalian nonton video ini, salam kenal dan salam sama fotografi, fotografi, dan Allah, merah. salam untuk video Indonesia dan kamera salam, salam bye. -bye.